Siapa nih top green pak? Gih top green. Niki cara gula pak. Niki barisannya rapat. Terus napa gih? Kuningnya Kuning. Nah rasanya niku. Halo bose Ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita akan bercerita tentang review jagung manis top green. Apa iya beneran top? Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Kali ini kita sedang berada di desa Karangklesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Bersama petani jagung manis top green Menjadi petani di era digital memanglah tidak semudah yang kita bayangkan Terlebih kemajuannya sangatlah pesat Apalagi bicara soal jagung manis Benih menjadi faktor utama penentu pasca panen Tidak semua pasca panen jagung manis Diterima dengan baik oleh pasar Hal ini disebabkan karena standar pasar Yang menginginkan kualitas buah yang baik Seperti tongkol besar, biji rapi dan yang paling penting kelobot tahan hijau. Jagung manis Top Green hadir untuk menjawab tantangan pasar. Lalu bagaimana menurut petani? Eh, Pak. Kali Sinten nih Pak? Pak Barok. Saking Karanglesem Kecamatan Kudasari Purbalingga. Kali kula gadah kanca oh. Pak Tirno nih, Pak bakule. Pak jagung manis? Iya, ini, ini jagung manis, hmm. pas beneran nah. pun panen. Ini bapaknya nanam top green? Iya top oh. green, mas. Peripun pak, top green pak? Top green dilalahkan daya tumbuh saya, terus gih, sampai panen, Alhamdulillah bagus, jagungnya uh, rapi, rapi dalam arti barisannya rapat. <coughs> terus uh, rasanya pak, rasanya, rasanya beripun, bak, <coughs> top green. Top green jajal langsung ini. manis pak niki jagung manis top green 21 dengan mesin tani bang Pak Kirno oh Pak Kirno saking saking Karanglesem jenengan bakul petani eh kula bakulen iki pripun Pak dengan top green teng peken sadian top green ya, penjualannya cepat lah ya karena jagungnya besar kulitnya hijau, tahannya tahan hijau. Bun ping pinten bak mendetop green. Ya, berkali-kali nih. Terus, pribon tengok pekan lah. anu komentar bakul-bakul nopo konsumen tengok pekan pribon mas. Ya, masalah penjualan sih cepat ya. Terus jagungnya besar, kulitnya tahan, tahan hijau. Itu kelebihan dari top green kelebihannya ya rasanya juga beda gitu beda lebih manis terus nyendingan ngirimnya itu pekan putih mauan nih pasar segamas Purbalingga. nggak biasanya kirim pasar berapa kali seminggu kalau pengiriman apa? seminggu tiga kali maksimal berapa berapa kintal apa berapa ton ya Ya, maksimal 2, ton. Oh, maksimal 2 ton. Ya, setiap pasar gaya. ya? Iya setiap gaya. pasar. Pengajiannya keperluan menurut Jendengan tentang top green, apa badai? Ini, apa lah menggantar? Ini, kaget saya top green itu ditumani lah, artinya ke depan, musim ke depan lagi, ini udah panen, tanam top green lagi. Lansaran kulu domateng petani-petani sana pun Monggo tanam top green nandur, nandur, top, top green no money, money. Bakal, bakal nandur maning mantap